Berikan kekuatan Jangan pernah menyerah Jangan berputus asa Mujisa Tuhan ada Saat hati menyembah Jangan pernah menyerah asal mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya Tuhan tak pernah janji langit selalu tetapi dia berjanji, selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji, jalan selalu rata. Tetapi dia berjanji, berikan kekuatan. Mujisa Tuhan ada saat hati menyembah Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa Mujisa Tuhan ada bagi yang setia dan percaya Jangan pernah menyerah Jangan berputus asa Mujizat Tuhan ada Saat hati menyembah Jangan pernah menyerah Jangan berputus asa Mujizat Tuhan bagi yang setia dan percaya, bagi yang setia dan percaya.